Beberapa kali terakhir, jumlah orang yang didiagnosis gangguan jiwa meningkat pesat. Variasinya mulai dari gangguan depresi, gangguan kecemasan, kisarpernia, dan masih banyak lainnya. Organisasi Kesehatan Dunia atau (WHO) bahkan melaporkan bahwa satu dari empat orang beresiko mengidap penyakit atau gangguan jiwa. Masyarakat rata-rata banyak menganggap bahwa orang yang mengidap gangguan jiwa atau gangguan mental emosional hanyalah orang-orang gila. Faktanya, orang yang mengalami gangguan jiwa tidak semuanya dapat disebut gila secara medis. Secara medis, mungkin yang disebut gila oleh masyarakat adalah orang-orang yang mengalami gangguan psikotik. Gangguan psikotik adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat membedakan dunia nyata dengan dunia hayalnya, atau bila pikiran mengalami distorsi berat sehingga pengendalian dan diri menjadi terganggu. Nah, di sini aku akan membahas tentang gangguan psikotik sebelum sebelum aku membahas apa itu gangguan psikologis atau gangguan jiwa, uh, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu perkenalkan aku Nabila Putri RP dengan nomor NPM 218110066 Fakultas Psikologi Universitas Islam Melayu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Biki SPsi MSi di sini aku akan membahas definisi. Uh, definisi definisi yang pertama itu adalah kondisi yang mempengaruhi pikiran, suasana hati, dan perilaku. Dan definisi yang kedua uh, adalah kondisi kelainan pada seseorang yang mengakibatkan perbedaan pola perilaku, pikiran, sehingga emosi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah gangguan psikologis terbagi ke dalam beberapa jenis diantaranya Depresi, kepebarian ganda, skizoprenia, demensia, asiatik, OCD, antisosial, autisme, dan gangguan narsistik Ikutnya aku akan membahas macam-macam uh, gangguan psikologis Yang pertama itu adalah gangguan kemauan Memiliki kemauan yang lemah, susah membuat keputusan atau memulai tingkah laku. Susah sekali bangun pagi, mandi, merawat diri sendiri sehingga terlihat kotor, bau, dan acak-acakan. Banyak sekali contohnya, mulai dari sering mencuri barang yang mempunyai simbiolis, sampai melakukan sesuatu yang bertentangan apa, dengan apa yang diperintahkan. Yang kedua itu adalah gangguan kognitif. Yang gangguan kognitif itu merasa mendengar bisikan untuk melakukan sesuatu atau halusinasi melihat hantu. Sementara orang yang tidak normal, orang yang normal tidak melihatnya. Orang awam mungkin menganggap hal ini sebagai gangguan setan, tetapi sebenarnya ini adalah gangguan psikologis. Yang ketiga adalah gangguan emosi. Gangguan emosi itu adalah merasa senang, gembira yang berlebihan. Kebesaran merasa, sebagai orang penting, raja, pengusaha, orang kaya, titisan Tuhan, dan lain-lain, tapi di lain waktu bisa merasa sangat sedih, menangis, tidak berdaya, atau depresi, sampai ingin mengakhiri hidupnya. Yang keempat adalah gangguan perilaku. Contoh hiperaktivitas melakukan pergerakan yang berlebihan naik ke atas genteng, berlari, berjalan maju, mundur, meloncat-loncat melakukan apa yang tidak disuruh atau menentang apa yang disuruh. Diam lama tidak bergerak atau melakukan gerakan aneh. Nah, yang kelima aku akan membahas insotik. Skizotipal adalah orang dengan gangguan kepribadian skizotipal memiliki perilaku, pola bicara, pikiran, dan persepsi yang aneh. Orang lain sering menggambarkan mereka sebagai aneh atau eksentrik orang yang memiliki gangguan ini mungkin juga berpakaian, berbicara atau bertindak dengan cara aneh atau tidak biasa. Mereka mudah sekali merasa curiga dan paranoid. Yang ini aku akan membahas tentang borderline. Borderline sendiri adalah gejala BPD atau borderline personality disorder diantaranya adalah Memiliki mood atau suasana hati yang tidak stabil, memiliki gangguan pola pikir dan persepsi, serta menunjukkan bentuk perilaku impulsif. Gejala termasuk ketidakstabilan emosional, perasaan tidak berharga, rasa tidak aman, impulsif, dan hubungan sosial terganggu. Lanjut akan membahas histrinoid. Orang dengan gangguan ini memiliki emosi yang, yang intens, tidak stabil, dan citra diri yang terdistorsi. Untuk orang dengan gangguan kepribadian histronik, harga diri mereka tergantung pada persetujuan orang lain dan tidak muncul dari perasaan harga diri yang sebenarnya. Mereka memiliki keinginan yang besar untuk diperhatikan dan sering berperilaku dramatis atau tidak tepat untuk mendapatkan perhatian. Antisosial. Orang dengan gangguan ini juga kerap mengabaikan hak dan perasaan orang lain. Pengidap kepribadian antisosial lebih sering memusuhi memanipulasi sehingga memperlakukan orang lain dengan kasar, sehingga menimbulkan perasaan tidak peduli, bahkan tidak ada rasa bersalah telah melakukannya. Avoidant. Avoidan orang yang memiliki gangguan kepribadian ini sering merasa malu, cemas, dan takut berlebihan terhadap penolakan dari orang lain. Berbeda dengan sifat malu yang biasa, avoidan personality disorder membuat penderita yang sulit untuk menjalin hubungan dekat dengan orang lain. Nah, sedikit kita akan membahas di, dependent. Kira-kira kita dari tadi kita sudah bahas beberapa ya. Jadi kita lanjut aja, kita bahas dependen. Uh, gangguan kepribadian dependen adalah kondisi ketika seseorang memiliki kemasan berlebihan dan cenderung tak beralasan, yang membuat dirinya merasa tidak dapat melakukan berbagai hal sendirian. Beberapa gejala pengidap dependen personality disorder, maaf, personality disorder diantaranya sulit mengambil keputusan. Sulit menunjukkan sikap tidak setuju, atau kurang dan kurang inisiatif, narsistik. Tistik Personality Disorder adalah gangguan mental yang membuat penderitanya menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain. jelas termasuk kebutuhan pujian yang berlebihan, mengabaikan perasaan orang lain, ketidakmampuan untuk menangani tiap ketik dan perasaan hak. Nah, kita lanjut nih, sering nih dibahas-bahas di sama sekitaran-sekitaran kita yaitu OCD. Tapi sebelumnya, akan tahu gak sih apa itu OCD? OCD adalah Obsessive Compulsive Disorder Adalah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang Bila tidak dilakukan, penderita OCD akan diliputi kecemasan atau ketakutan OCD sering berpusat pada suatu motif Misalnya takut kuman atau kewajiban mengatur benda-benda dalam pola tertentu gejala ini biasanya dimulai bertahap dan bervariasi sepanjang hidup. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman kayak merasa harus bersih-bersih atau melihat yang enggak yang enggak stabil atau yang kayak enggak sama di bentuknya tuh kayak OCD, menganggap diri OCD, bukan. Jadi jangan jangan menganggap diri dikit-dikit OCD, dikit-dikit OCD karena OCD itu termasuk gangguan psikologis lah rupanya. Jika ya, kita, kita bahas self harm atau self injure, uh, self, self harm merupakan perilaku seseorang yang senantiasa menyakitinya diri sendiri. Self harm menggambarkan berbagai hal yang dilakukan orang terhadap diri mereka sendiri dengan cara disengaja dan biasanya tersembunyi. Nah, sini aku akan membahas karakteristik karakteristik self harm sendiri yang pertama itu adalah suka menyakiti diri sendiri baik dengan memukul, menyayat dan sebagainya sulit menyelesaikan masalah sulit mengontrol hidup cenderung tertutup dan enggan berinteraksi dengan orang-orang untuk teman-teman yang uh, sering menyakiti dirinya sendiri. Uh, uh, aku sebenarnya nggak bisa juga untuk uh, bilang kayak kamu nggak sendiri kamu nggak sendiri ini kamu ada teman yang sayang itu aku juga nggak bisa bilang itu karena di sini juga kita uh, punya masalah masing-masing masing dan nggak semuanya bisa untuk bercerita dan dan orang-orang yang self harm ini biasa itu uh, lebih memendam masalahnya sendiri karena terlalu sering memendam masalahnya dia sendiri maka orang-orang uh, yang melakukan self-harm ini menyakiti dirinya sendiri jadi uh, untuk teman-teman yang masih melakukan self-harm self-harm aku mohon untuk kurang-kurangin karena itu sakit aku tahu itu sakit uh, menyayat diri menyayat tangan atau bahkan hal-hal kecil kayak seperti mengopik beberapa darah itu juga termasuk self-harm psikologi. jadi uh, kalau misalnya ada butuh teman cerita atau teman sharing aku ada dan teman-teman dan psikologi juga siap mendengarkan cerita kamu yang yang apa yang menurut kamu self-harm tersebut kita lanjut lagi membahas tentang homoseksual. Lagi gempar-gemparnya nih ya. Homoseksual di negara tetangga bahkan untuk di Indonesia sendiri juga banyak cuman memang belum se terbuka yang di negara luar di sini homoseksual adalah istilah untuk mendeskripsikan identitas seksual seseorang yang tertarik secara personal, emosional, atau seksual kepada orang lain yang berjenis kelamin sama dengannya yang kalau misalnya, maaf, uh, yang laki-laki disebut gay dan perempuan disebut lesbian di sini aku akan membahas karakteristik-karakteristiknya yang itu yang pertama itu gemar bersolek, yang kedua menyukai acara acara atau kegiatan yang berhubungan dengan feminitas, yang ketiga adalah lebih senang ketika berada di dekat mereka yang bergender yang sama dibandingkan dengan lawan jenis, yang keempat suka menggunakan wangian. Bukan berarti kalian yang suka wangi wangian atau parfum segala macam itu homoseksual ya bukan. Itu hanya untuk Uh, untuk menarik uh, jenis menarik orang yang berjenis kelamin yang sama sama dia gitu. yang terakhir itu adalah bersikap agresif terhadap laki-laki nah itu uh, yang tadi yang aku bahas itu adalah macam-macam gangguan psikologis Di, uh, untuk teman-teman yang kayak yang apa yang aku bahas tadi, kayak mikir ih sama nih kayak aku sama nih kayak aku, tidak uh, itu tuh kita harus konsultasi ke psikolog terdekat, jangan self-diagnosis karena bany aku banyak melihat di akhir-akhir ini, orang banyak self-diagnosis self diri dia sendiri, kalau mengalami gangguan psikologis sebenarnya tidak seharusnya kalian harus, teman-teman harus konsultasi ke psikolog psikolog yang terdekat. Nah, untuk uh, kita membahas tentang apa aja gangguan psikologi cukup sampai di situ aja. Mohon maaf jika nanti ada kesalahan dalam membaca atau menjelaskan uh, atau kurang kurang membahasnya karena manusia tidak luput dari kesalahan. Uh, cukup sekian video ini. Apa yang dapat Nabila sampaikan? Uh, lebih dan kurang, mohon maaf. Gua bilang, "Hidupnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."